Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di video kali ini Gue mau share ke kawan-kawan Gimana cara membedakan antara Golok sembelih dengan golok tebas Jadi apa aja perbedaannya gitu ya Ya secara umum mungkin seperti ini Ikuti terus videonya dalam beberapa spesifikasi ada golok sembeli ada golok tebas ada golok caca chopper Ada juga golok untuk praktisi bela diri silat dan lain-lain sebagainya dan masih banyak dan untuk video kali ini aku mau ngebahas perbedaan antara golok sembeli dengan golok tebas ini gue udah ada <tuh> contoh udah nyiapin dua buah golok, ini golok lagi. Hmm. perbedaan yang paling menonjol itu yang pertama dari bentuknya dari bentuknya kalau untuk golok sebelih kita coba ya kalau untuk golok sebelih cenderung lancip ujungnya biasanya lancip nah. berbeda dengan bolong tebas yang kebanyakan ujungnya itu tidak terlalu lancip tidak terlalu inisir ada yang lurus kayak dipotong gitu ada yang melengkung biasa ada yang ujung turun jadi yang bagian tajamnya itu lebih kayak golok patimura gitu ya lebih panjang di bagian bilah tajamnya dan lain sebagainya nah kalau golok sembelih ya seperti tadi umumnya bentuknya lancip yang kedua masih dari bentuknya biasanya golok sembeli dia cenderung lebih tipis di bagian bilahnya itu dia lebih tipis bagian tajamnya berbeda dengan golok tebas golok tebas biasanya agak tebal di bagian sininya agak tebal jadi dia ngelancip di uh, bagian bilahnya aja di kalau itu seperti ini, nih. Kalau golok, golok tebas seperti ini, kurang lebih. Kalau golok sembelih, dia lebih ini. Nah, kurang lebih, ya, <guluh> karena bilahnya lebih tipis, biasanya golok sembelih lebih ringan atau enteng. bas yang cenderung lebih berat biasanya beratnya di ujung di momennya ketika menembak itu ada, ada tenaganya hmm, itu salah satunya dan untuk ukuran pun biasanya bolok tebas jauh lebih panjang dan lebih besar ketimbang kor sendiri itu yang kedua <tuh> itu yang dari bentuk fisik yang kelihatan. Terus dari bahan Dari bahan biasanya kalau untuk golok sembeli Biasanya bahannya lebih bagus Karena dia uh, harus tajam Jadi bahan untuk golok itu ada beberapa kategori juga Mungkin di part lain kali ya aku bahas masalah bahan-bahan uh, untuk bilah golok Jadi yang ada dari limbah kayak bear, bearing dan lain-lain sebagainya. Ada juga dengan dari baja modern dari D 2 gitu kayak Bohler kayak hmm, baja Elmak dan lain sebagainya. Biasanya kalau untuk bilah golok sembelih biasanya lebih bagus kalau enggak baja slab biasanya udah dari baja modern di sini lebih tajam. Itu untuk dari bahan selanjutnya dari penyepuhan penyepuhan untuk golok sembeli biasanya dia lebih tua lebih matang ketika menyepuhnya nyampe merah tingkat kadar kekerasannya itu lebih keras tapi getas berbeda dengan golok eh, golok tebas kalau golok tebas biasanya terlalu tua karena dia harus kuat ya yang dipentingin untuk golok tebas itu kuat kekuatannya jadi nggak mudah patah dia kuat buat nebas-nebas kayu nebas bambu dan lain-lain sebagainya jadi, untuk kegiatannya ya. terus selanjutnya juga ada ada dari fungsinya itu sendiri Kegunaan golok sembelih ya, ya untuk menyembelih Itu harus benar-benar tajam Harus tajam maksimal Yang banget ya biar hewan yang disembelihnya gak merasakan sakit gitu Enggak, kayak disiksa-siksa Jadi golok sembelih gak bisa untuk nebas-nebas Begitupun golok tebas Golok tebas gak bisa untuk nyembelih dipaksain bisa aja cuman ya enggak sesuai dengan fungsinya e, kalau galop sembelih kita pakai untuk nebas dia bakal patah atau pecah di bagian bilahnya karena tadi sepuhannya tua banget jadi ketika sepuhan itu tua dan mencapai tingkat kekerasan yang tinggi Semakin keras, semakin getas dan mudah pecah. Jadi ketika kita tebas ke bambu atau ke kayu, bagian ini rusak, entah itu gompal atau pecah. Berbeda dengan golok, golok tebas, golok tebas kan tadi peng eh, bagian bilahnya itu udah lebih tebal, lebih tebal. Cuman lancip di ujungnya aja di bagian ini. Jadi. Dan sepuhannya pun enggak terlalu tua. Dia buat nebas kuat, cuman ketajamannya enggak terlalu seperti golok sembelih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa ngebedainya dari pertama bentuknya, terus bahan yang dipakainya, terus dari sepuhannya juga, terus dari ketebalan mata bilahnya. Fungsinya oke okay, untuk video kali ini. Dicukupkan sekian, bisa ada kekurangan atau tambahan, bisa tulis di kolom komentar. Hmm, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.